balik arah balik dari ya. nih dari sini nih. Ya. Jembatan, kiri. Ya. Kanan lagi. Kanan lagi. Nanti ada jembatan, jembatan. kesempatan yang lagi ya. kesempatan nah, pas lalu, oh. itu kelihatan yang Oh iya. Iya. Udah kelewat. Udah kelewat tadi. Iya, ini berani ke jembatan tanggal dulu, ntar ke kanan kan, bertemu jembatan lagi balik arah. Nah, itu ada di kiri, yeah. ya, dekat Pas kiri, ada ke pantai arah yeah. Bekasi kemarin, nih, arah ke arah hafalan saya sudah oh, mampu. Intinya dari sana kelewat tadi, yeah, iya, yeah. yeah. balik lagi, iya, yeah, iya. Yeah. Alustad Yayan Sofian. Hadirin jemaah-jemaah, hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk informasi selanjutnya yaitu. kanan lagi, lagi. nanti ada jembatan, jembatan, nyebrang, yang lagi ya, ah pas nyebrang itu kelihatan konsekr, oh ya, ya, udah kelewat, udah kelewat, tadi lembang ke... nah, jembatan, ya, marah pacar itu pak, iya, ini nyebrang ini ke jembatan ngeri nah, dulu, ntar ke kanan kan ketemu jembatan lagi balik arah. Nah itu ada di kiri, paseknya dekat. Pas pintu gerbang Subuhpus ya. arah ya. Bekasi kemarin nih. Ya. Kemarin ya, nah, saya dari sana oh, Intinya dari sana, kelewat tadi. Ya, ya. Ya. Balik lagi. Ya ya. Alustar Yayan Sofian hadirin jemaah-jemaah hadirin salat idul adha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk informasi selanjutnya yaitu kami informasikan bahwa alhamdulillah masjid kita Anitizal telah menerima Hewan kurban dari para mudahi masyarakat dan jamaah sekalian. Sebanyak 12 ekor yang terdiri dari lima ekor kambing dan tujuh ekor sapi. Oleh karena itu kami informasikan bahwa daftar daripada peserta kurban kambing yang pertama. Yaitu Muhammad Al-Zarabdin bin, bin Haji Muhammad nah Hafiz Mona Satu ekor kambing yang kedua Bapak Adhan bin Suwarno Satu ekor kambing wow. Dan ketika kita beribadah maupun bersosial kepada masyarakat Banyak godaan setan. Oleh karena itu tempatkanlah dan nyatakanlah di dalam diri kita, setan adalah musuh kita yang nyata. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk memagari dan mengawasi diri pribadi kita. Dan yakin dan percayalah, sesungguhnya kehidupan yang kita nikmati ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kematian pasti akan menyertai kita. Di saat itulah amal kebaikan kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa SWT. Fantas.